Kasihan adik-adik juga beserta orang tua Mari di rumah masing-masing kita lipat tangan Kita tutup mata kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak di dalam surga terima kasih hari ini kami anak-anak sekolah minggu Kami mau mulai ibadah kami Tuhan berkati setiap kami Juga Tuhan berkati setiap orang tua yang mendampingi Tuhan beri hikmat Terima kasih Bapak hanya di dalam namamu Kami berdoa dan kami bersyukur Haleluya Amin Nah adik-adik kita mau bernyanyi bersama Kita mau menari bersama Kita mau mendengarkan puji-pujian berikut ini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 To save us You came from heaven to earth, to show the way From the earth to the cross, my death to death From the cross to the grave, from the grave to the sky Lord, I lift your name on high You came from heaven to earth to show the way From the earth to the cross, my death to pay From the cross to the grave, from the grave to the sky Lord, I lift your name on high From the cross to the grave, from the grave to the sky Lord, I lift your name on high Pasti percaya adik-adik di rumah pasti tadi menari bersama, bernyanyi bersama, pasti mengajak setiap orang tua Nah adik-adik kita mau dengar firman hari ini Kalasri mau bercerita tentang satu tokoh yang bernama Dorkas Nah sebelum lebih lanjut kita cerita Kalasri mau ajak adik-adik semua lipat tangan Kita minta pimpinan roh Kudus Agar adik-adik boleh mengerti apa yang hari ini akan Kalasri ceritakan Semuanya lipat tangan, tutup mata kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Kami boleh menaikkan setiap pujian Sebentar kami mau dengar firman Kami mau dengar cerita tentang Dorcas. Mari Tuhan berkati setiap kami Agar kami boleh mengerti Apa yang ingin Tuhan sampaikan Di dalam kehidupan kami Berkati juga orang tua kami Yang mendampingi Tuhan beri hikmat Hanya di dalam namamu kami berdoa Kami bersyukur, haleluya, amin Adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini Diambil dari kisah para Pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-42 Kalasri akan baca untuk adik-adik Tapi Kalasri minta di rumah adik-adik buka alkitab Baca alkitabnya ajak orang tua Nah Kalasri akan baca dari ayat yang ke-36 Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibarikan di ruang atas. Lidah dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di lidah, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar Lalu ia berlutut dan berdoa kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata Tabita bangkitlah Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Nah adik-adik, tadi kalau adik-adik baca alkitab satu kota, ada kota zaman dahulu namanya Kota Yope. Nah, di Kota Yope ada satu perempuan murid bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Nah, Tabita ini orang yang baik sekali. Dia sangat ramah, rajin memberi sedekah. Nah, Tabita ini begitu baik kepada masyarakat di Yope. Semua orang mencintai Tabita Semua orang menyayangi Tabita Karena apa? Karena Tabita baik orangnya Dia rajin memberi sedekah Dan Tabita juga ternyata adik-adik Tabita ini pandai sekali membuat baju Tabita banyak memberi baju kepada janda-janda yang ada di kota Yope Nah janda-janda itu adalah mereka perempuan-perempuan yang sudah tidak punya suami karena suaminya sudah meninggal. Tabita karena kemampuannya membuat pakaian, ya? hanya Tabita memberikan pakaian kepada para janda-janda. Tapi suatu hari Tabita sakit. Adik-adik pernah -adik, sakit? Gimana rasanya sakit? Pasti nggak enak ya. Nah Tabita juga suatu hari Tabita itu sakit. Tapi sayangnya kita tidak bisa sembuh. Dorcas meninggal dunia karena sakit. Orang-orang yang ada di kota Yope mereka sedih karena Dorcas sudah meninggal. Mereka sedih karena Tabita sudah meninggal. Lihat wajah mereka. Oh, mereka menangis ketika mereka tahu kalau Tabita, kalau Dorcas sudah tidak bernyawa, sudah meninggal. Nah ceritanya adik-adik Setelah itu Mayat dari Tabitha Dibawa ke ruang Atas Setelah dimandikan Mayat Tabitha dibawa ke ruang Atas nah Pada waktu itu Kota Yope ini dekat sekali Dengan satu kota Bernama kota Lida Nah di kota itu Petrus sedang ada di kota Lida Nah karena Orang-orang di kota Yope tahu bahwa Petrus sedang ada di sana. Mereka mengirim dua orang untuk datang menemui Petrus. Kemudian setelah disampaikan oleh Petrus, Petrus akhirnya datang ke kota Yope. Dia naik ke ruang atas dan menemui Tabita. Di situ Petrus melihat bahwa banyak sekali para janda, orang-orang yang menangis sambil membawa pakaian yang dibuat Tabita. Orang-orang itu sedih sekali Mereka meningat, tapi tak Mereka membawa semua pakaian-pakaian Tapi apa kata Petrus? Petrus meminta orang-orang itu untuk keluar Meninggalkan ruangan atas Semua orang disuruh keluar Tinggalkan ruangan ini Lalu apa yang dilakukan Petrus? Petrus berdoa Petrus ingat ketika masih ada Tuhan Yesus Tuhan mintalah. Kalau Yesus akhirnya berdoa, Petrus berdoa kepada Tuhan. Petrus meminta Tuhan, dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Melalui itu, setelah Petrus berdoa, apa yang dikatakan Petrus? Petrus bilang seperti ini: Tabita bangunlah. Kira-kira apa yang terjadi? Ternyata adik-adik setelah Petrus mengatakan, Tabita bangunlah. Puji Tuhan, haleluya Begitu besar muzizatnya Tuhan Tabitha atau Dorcas Dia bangkit Dia bangun Dia membuka mata kembali Akhirnya Petrus membantu Tabitha Petrus kemudian mempertemukan Tabitha Kepada para janda yang tadi menangis Para janda itu begitu takjub Mereka terjengah Mereka kaget Mereka begitu terkesima luar biasa Akhirnya mereka Menyadari bahwa begitu besar cerita Tuhan, begitu besar kasih Tuhan lewat Petrus, Tuhan menunjukkan kuasanya, membangkitkan Tabitha, membangkitkan Dorcas dan dari situ cerita tentang kebangkitan Dorcas terdengar sampai seluruh kota Yope. Banyak orang-orang di sana akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik. Kalasri mau ajak adik-adik untuk memahami dua hal dari cerita ini Yang pertama, kalau adik-adik tadi baca cerita Dorcas atau Tabitha Disitu dibilang bahwa Tabitha ini orangnya sangat baik Sangat perhatian, sangat peduli dengan sesama Nah, Sri mau ajak adik-adik untuk terus berbuat baik Kenapa harus berbuat baik? Karena jauh lebih indah Ketika kita sudah tidak ada di dunia, ketika kita sudah meninggal, orang-orang mengingat kita untuk kebaikan kita. Jadi mari Kalasri ajar adik-adik untuk terus berbuat baik kepada semua orang, kepada semua sesama. Lakukan hal-hal baik agar nanti yang dikenang adalah hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan. Lalu yang kedua Kalasri mau ajak, mau ingatkan adik-adik bahwa apa yang dilakukan Petrus. Kenapa Petrus bisa membangkitkan Tabita? Bukan karena kuatnya, bukan karena hebatnya Petrus. Tapi semata-mata karena Petrus berdoa kepada Tuhan. Petrus minta Tuhan untuk membangkitkan Tabita. Nah adik-adik kalau adik-adik mau ketika adik-adik percaya... Adik-adik minta sesuatu sama Tuhan, tapi nggak boleh sembarang minta. Mintanya harus dengan iman, harus dengan kepercayaan, agar Tuhan kalau itu sesuai kehendak Tuhan, nanti pasti Tuhan akan mewujudkannya, akan mengabulkan apa yang adik-adik minta. Sekian cerita firman Tuhan kita hari ini. Sekali lagi, kak Astri mau ajak adik-adik beserta orang tua, mari hidup seperti Dorcas atau seperti Tabita. Mari rajin berbuat kebaikan Karena ketika nanti kita sudah tidak di dunia Orang-orang di sekitar kita Orang-orang yang kita tinggalkan Akan mengingat kita untuk hal-hal baik Yang sudah kita lakukan Jangan lupa juga untuk belajar dari Petrus Petrus ketika dia meminta sesuatu Dia datang kepada Tuhan Dia minta kepada Tuhan Dengan iman dan akhirnya apa? Tuhan memberikan apa yang Petrus minta Alastri mau ajak adik-adik untuk tutup firman kita dengan doa Mari kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih hari ini kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan Kami belajar dari dua tokoh, kami belajar dari Dorcas. kami juga belajar dari Petrus Tuhan berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan Tuhan urapi dalam setiap tubuh kembang kami Dalam pendidikan kami Juga apapun yang kami butuhkan Tuhan yang sediakan Bapak secara khusus kami berdoa Bagi anak-anak sekolah minggu Yang bergumul untuk mencari sekolah tingkat lanjut Tuhan berkati anak-anak Juga beserta orang tua Tuhan beri hikmat, kemampuan, kekuatan Agar kami percaya Tuhan Bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik Bagi anak-anak kami Terima kasih Bapak, ampuni setiap kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur haleluya amin. Demikian ibadah online kita hari ini, sampai ketemu di lain waktu, dadah.